Kembali lagi bersama Aromoto Vlog Anjir Kerupuk ngebutamat. Jadi hari ini itu hari Minggu Jam berapa? Jam 6 Jadi kita mau ke Malang hari ini Mau apa? Ikutan acara Ngalas barang WR jadi kita sekarang otw Ini udah jam 6, jam 6 lewat 10 anjir. Ini udah pakai bantahu tahu hanya. Tadi malam habis diganti. Soalnya kan acara ngalas. Mas saya yang ngalas apa terabas pakai supermoto Ya bisa sih cuma ya agak enak. habis gini Tadi itu mau TW jam berapa ya? Jam mau TW jam 5, cuma mata masih kayak gimana ya? Masih ngantuk gitu. <tuk> Jadinya tw nya jam segini. Padahal tadi udah bangun jam 4. Karena acaranya mulainya jam 7. Jam 7 mulainya dan perjalanannya 2 jam tapi ya berhubung matanya gak kuat tadi jam 4 subuh masih ya masih agak-agak berat lah istilahnya nyawanya belum terkumpul lah belum berkumpul nyawanya masih lari-larian <gat> ya kali kucing nyawanya banyak enggak jadi kayak udah bangun tapi kayak masih lemes-lemes gitu mata masih pengen ketutup pokoknya Jadi nanti kita lanjut kalau udah sampai sana, lanjut lagi kalau udah di sana. Soalnya ya hemat baterai sama hemat, hemat memori ya Cuma bawa dua baterai soalnya. Oke, okay, nanti lanjut lagi di sana. Nyampe kita. Daftar ulang ya di sini, foto ktp jelek amat kamar hah, udah dipakai lagi nih, baju. ada berapa orang ada berapa motor 1 2 3 6 9 10 11 12 tuh MRT itu yang pink yang waktu itu ketemu di Bromo tapi enggak tahu siapa yang pakai ntar ganti baju dulu lah sambil dini. yo, lanjut. Baru mau jalan, cu. Dari tadi jam. jadwalnya mah jam 8 tapi baru jalan sekarang jam 9. Lama. <laughs> gak tahu eh, kenapa ngarep. Mesin motornya posisinya siap ada di motor. Mana? Dari tadi ya, ini berjalan sekarang. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Arul Motor Vlog. Adik-adik, halo adik-adik Sanmori. Adik-adik naik rakyat. Wah, punya aku tinggi sendiri yuk. Punya aku tinggi sendiri semakin dekat tangan kanannya jangan ke ya pak seperti ah eh, panas aku jinjit sendiri cu <coughs> halo guys halo guys itu ada artis guys ada ah bukan saya mal, aku bukan hanya manusia, manusia biasa Ay. itu ada artis tiktok guys. Inga, guys. Kita mah cuma ini, guys. Huh? mbak siapa mbak Adel kita mah kalau gue goyang, goyang di tiktok nggak ada yang nonton guys siapa yang, yang mau nonton yang goyang -goyang. Uh. Katornya bagus ya Ini FMF, FMF lokal, Mas. <Silias> Eh eh eh eh Ya. Yeah. Ah. Ah. Đấy. Ah, ah. <laughs> Farajo. Edan. Oi, geri anjing. Ngeri. Ada ada cops jago, guys. Tadi hampir ngena badan ini, Cok. <laughs> aku aku nggak mau di depannya anjir ntar ban belakang tiba di tulang belakang nggak mau aku Main rame ini acara ada berapa orang ya 20-an ada kayaknya jadi bintang ketamunya tuh ada si mas mas Farudila <laughs> ada mas Farudila crosser crosser ini terus sama ada Mbak Adel, tahu lah Mbak Adel artis TikTok, ngeri yang ngeri yang WR putih tuh Jadi, checkpoint pertama, isi bensin. Jadi, kita tuh datang cuma bawa motor. Nanti makan, minum, bensin semua dikasih sama panitia. Ya. Itu mobil boleh, maju lagi sampai. Kasihan mobil jamu <laughs> <laughs> aduh ya allah barbar -bar pisan nih orang kirain mau willy lagi <laughs> tuh dibilang itu orang yang barbar pisa nanyi bisa-bisanya itu willy di jalan pom nih hampir kena orang dari tadi itu mah dari awal jalan juga jangan mau kalah jangan mau kalah willy kita mau ampun bang jago edan, eh, eh. hampir kena kameramen tadi, kasihan ya eh. pasti itu mah oh, yaudah eh, tuh liatin, liatin masuk frame, masuk frame ah, stone rider kita, sedang beraksi saudara-saudara ini saya harus harus di belakangnya dia, biar masuk frame Kapan lagi ada stunt rider kayak gini? Anjir. Ayo dong, Willy Kita lihat stunt rider. Stunt rider sedang beraksi di acara ngales barang WR 155 Malang. Aksinya sangat memukau mata para pemirsa, Saudara-saudara. Yang lain ngegasnya pada santai, dia sendiri ngegas. Wish, anjay. Ngetes ini kayaknya, Pak, kampas rem baru, kayaknya. Kayaknya habis ganti kampas rem depan dia, makanya ngetes-ngetes gini kan aja. Kalau kampus kampasku ini masih kampas lama, belum diganti-ganti lagi, jadi nggak pakem. Kalau punya dia, pakem tadi ngerem sedikit langsung, stupi yuk, cip cip aja ini lagi nunggu adegan willynya, tapi belum willy willy. ah kita ketinggalan rombongan. soalnya tadi berhenti dulu benerin apa kamera, kamera lah lagi enak enak juga nggak mau nyala. masa yang nggak ngericot, udah jauh jauh nggak ngericot, kan ini rugi. akhirnya berhenti dulu tadi. yang lain udah pada di depan jauh lagi panik panik mas bohong <laughs> <laughs> sorry pak, maaf pak ini ngejar rombongan, Pak. Ketinggalan, Pak. Pada nungguin lagi, rombongan. Gak enak, kek? Ini kamera juga pakai acara mati, nggak mau hidup. Akhirnya nyusahin rombongan. Gatau, tiba -tiba gak tahu dia tiba-tiba tadi nggak mau ngerecord. Dipencet tuh nggak mau ngerecord. Emang penyakitnya gitu, kayaknya karena udah panas. Karena baterainya panas, akhirnya apa nggak mau ngerecord. Udah dipecat, pencet juga nggak mau. Uh, <tuk> akhirnya ngonten lagi. Setelah sekian lama tidak ngonten, dikarenakan... Sibuk sama tugas kuliah <SILENCIO> eee... Aman di mana oh nggak nggak nggak bantuin Ada, anu si oh <laughs> mana tadi stunt rider oh iya Hah? sama aku juga kayaknya Uhh ini mah kempes pisang juga, udah kayaknya nggak megang. Yang depan mah oh, udah kempes. Ini mah kempes sangat. terlalu kempes aku. <laughs> ini pentilnya di mana? Gak pakai pentil kayaknya di banding. Oh ini. Mana itu? pes pisan ya, nih dapat Honda oh, ah Bismillah Aduh, aduh kasian yang pakai ban golf data tanah di belakang oh bisa saya mau nyanyi motor tapi susah gitu kan? <lian> Sekarang punya air berat Jangan <lian> dari motor di samping pas mau ditarik susah berat jatuh lagi. Dia pakai ban dual purpose kan. Jadi ban itu enggak apa? cuma mutar di tempat. Tadi pas menyetan apa standarin motor kan nggak bisa? Pas ngeliat yang jatuh kan? Ya udah, tak sah. Tak sandarin ke samping kanan? Pas mau ditarik, anjing beratnya nauchi "Mana adik-adik? Thank you for visit at Gunung Pucung." Adventure Park Anjay. Bisa bahasa Inggris juga Baca doang bisa lah. Ngertiin mah nggak bisa Lanjut Stun Rider Stone Rider Stun Rider lah, ini kemana? Kiri, kanan, lurus, bawah sana. Mana ya orang yang tadi? Yang apa? Stone Rider tadi. Barbarnya di tanaman, tidak apa-apa. Tadi mah bisa-bisanya gini di pom bensin itu. Cewek ini, cewek loh di depan. Masa aku kalah? Oh, wow. St stunt rider dari depan, cok. Udah paling depan dia. Ya. Eh, iya. Oh, kena sampean? Stone rider. Huh? Yang stone rider? <laughs> di hundafal jalur nah. kiri lurus? gak usah apanya tandarinya, tinggi soalnya nggak bisa nih juga dibilang licin Ari, adik-adik, ya, dilurusin dulu. Kan susah nih standarnya ini. Di lurusin dulu, coba adik-adik masih kuat, adik-adik. sepertinya sudah mulai lelah adik-adik. Wah. Oh, kirain stroberi anjir. Apa? Aduh. Ini kunci susah dimatiin, soalnya kebanyakan kunci nih mah. Nih. Ini kunci rumah. Ini kunci kosan. Terus ini kunci kosan mantan. Nih. Ada tulisannya M, jadi kosan mantan, kunci mantan masih disimpan, hahaha, <tik> bercanda deh. Ya kali, kos apa kunci kosan mantan disimpan, ngapain? Untuk terus, ada asli Jatuh gimana? Oh. <tampil> di oh. <trap> <trap> <appears> <trap> itu loh makanya takut kalau mau nyalip orang di jalur tuh Mereka, Mereka, Mereka. takutnya kalau kita nyalip tuh yang disalip kaget takutnya kaget akhirnya ngebuang motor gitu makanya takut enggak kalau kalau nyalip yang cowok kayak, kayak kita mah ya papa kalau takutnya kalau yang disalip tuh kaget lanjut tadi Mbak Adelnya jatuh gara-gara apa disalip sama stone rider. <laughs> Jadi dia nyalip terus nyenggol apa? Nyenggol stangnya. Jadinya Mbak Sheadelnya si jatuh. Uh, mandangannya sana. Gunung-gunung di sana gunung di sini gunung. Di mana-mana lihat gunung. Di sini gunung, di sana gunung, di sana-mana lihat gunung. Gunung apa dulu? Bagus mananya? <tuh> uh, pemandangannya edan, edan. <tuh> <tuh> sana senang, di sini senang dan saya sudah mulai lapar. Perutku apa? Selamat datang di perut Ini motor apa ya? Yang belakang bisa berdiri, KTM di motor. Coba. coba talun. Jenisnya. Oh ke sana mutar ya. lagi Oh iya ya. Ya, Muter aja, biasa gitu ya Oh orang ya. Oh masih di tengah ah. gini Ih, balik kita balik. Caranya udah selesai, tadi habis itu makan-makan terus. Foto-foto udah beres. Sekarang kita balik, nyuci motor dulu. Aduh, ini apa sih? Dan sekian untuk acara hari ini, acara ngalas bareng WRS155, Malang. Tadi udah foto-foto, selesai -foto, tadi jalurnya cuma muter di atas itu sih, muter-muter di daerah apa? Daerah apa sih namanya tadi tuh? Jalurnya mah nggak terlalu panjang, pendek jalurnya. Star nya dari Yamaha sana Yamaha Sip tadi, terus finishnya di situ. Di apa ya tadi namanya? Cop copan atau apa? Pocan, ah apa namanya? Itulah pokoknya. Jadi sekarang kita balik, kita ke lah. Tadi mau belok kiri perasaan. Nih, cimotor dulu di bawah, baru kita pulang. Akhirnya konten lagi setelah sekian lama udah nggak konten Udah berapa hari ya Lumayan lama juga sih nggak konten Jadi sekian video hari ini Ditunggu aja konten-konten selanjutnya Konten apalagi Oke okay. Terima kasih buat yang sudah nonton See you next video